Mereka akan berbondong-bondong mencari negeri yang lebih aman. Tinggallah Malwati menjadi negeri tanpa penghuni, kecuali keluarga rakyat dan rajanya. Hmm. Kalau tidak ada korban sepertinya kurang menakutkan tersumbat. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini sama saja seperti Muhammad di sawah yang menakuti burung-burung kecil pemakan padi Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengungsi Jadi? Kalau ingin membuat ketakutan yang sangat harus ada korban Kalau tidak, pekerjaanmu akan sia-sia Mari makan tuan boleh kami bergabung? Kami juga mau makan Oh, silakan, silakan Tuhan Gelatannya Tuhan dari Mancanegari? Iya yeah, itu benar <tuh> Silakan Tuan. Terima kasih, Tuan. terima kasih Ah, ini Nyai, ya. silakan cicipi -cici makanan kami Hanya ini yang bisa kamu jadikan bukan Tidak mungkin kamu membawa makanan Karena tempat asalkan sangat jauh. Ayo, silakan nyanyi Ayo, King, silakan Oh, enak sekali Bu apa ini namanya Tuhan Ini namanya kurma Berasal dari Jazirah Arab Banyak pedagang Arab yang menjual di negeri kami Ayo silahkan lagi Tuan-tuan mau kemana? Hmm, kami mau ke negeri Malwapati Apa masih jauh dari sini? Daerah ini sudah kekuasaan Malwapati Tapi beberapa hari ini Di kota raja dilanda kekacauan di sana. Kekacauan? Ya, Tuan Setiap malam ada saja penunggut yang menjadi korban keganasan makhluk aneh yang ditunggangi oleh seorang laki-laki yang haus darah. Seperti apa makhluk itu, Kim? Saya tidak tahu, Tuhan. Kita harus mencari penginapan di sini, Jabar. Kelihatannya tidak ada sebuah rumah pun yang masih terbuka. Penduduk negeri ini benar-benar dicekam ketakutan bulan. Malam ini juga akan kita hadapi tukang sihir itu. Tidak perlu tergesa-gesa. Masih banyak waktu. Yang penting negeri ini harus diselamatkan dari kejahatan sihir Bahadil. salah kami, kami curiga. Kalian pasti berhubungan dengan makhluk yang telah membuat rakyat negeri kami ketakutan. Kamu baru saja menginjakan kaki di sini, Tuhan. Kamu sendiri ngeri melihat makhluk sihir itu. Betul, Tuhan. Betul, betul. Kami pasti akan membebaskan kalian. jika kalian tidak terlibat dalam kemunculan makhluk itu. Ikan Kenapa kami harus sedihkan? Kami bukan rampok, kami bukan penjahat. Apakah begini caranya memperlakukan kami dari sebuah negeri yang berada? Biar barang bawaan mereka simpan mesti Penjarakan mereka. Kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa maluk itu bukan ulah mereka. Penggalir mereka di pembangkahan. Kalian, urus mereka. Baik, Gusti. Dalam salah satu buntelan itu ada kitab suci kami. Tolong jangan dirusak. Iya, saya akan menyimpannya. Terima kasih. Silahkan. Semoga Allah membuka hati Tuhan. Mencarakan tanpa tahu apa salah kita. Sabar, Jabar, ya, sabar. Banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Jadi rasanya kurang bijak kalau kita harus mengeluh, mengumpat untuk sesuatu hal yang belum kita ketahui. Semua karena saya ini menyelamatkan mereka. Dari amukan hidup, dalam keadaan ketakutan seperti itu, orang akan mudah melulu. Apalagi mereka tiba-tiba berada di kota raja setelah munculnya makhluk Jerman itu. Coba lihatlah. Senjata ini mereka pasti dengan aksara. Aku pernah melihat aksara ini. Kalau tidak salah, di dalam perjalanan saya dari Sedang, di desa Lerang, di dekat Gresik, iya. Di sana ada sekelompok orang seberang yang melakukan persembahyangan yang berbeda dengan kita maupun ajaran agama Buddha. Tentang tulisan seperti itu, tanpa sengaja saya melewati pekubur. Dan saya tertarik karena melihat batu nisan yang berbeda dengan batu nisan kita. Dan di atas batu nisan itu tertulis bentuk aksara. Seperti ini. Uh, barangkali ini ajaran yang pernah dikatakan Bopo Busti. Agama yang akan membawa kedamaian bagi umat manusia. Mungkin. Uh, tunggu. hadapkan kedua orang asing itu kemarin. Tuhan mau bicara dengan kami. Gusti Prabu menyuruh kalian menghadapi balai bersama. kalian tahu kenapa pati saya melakukan penahan haba malah ingin menanyakan kenapa kami ditahan kami tidak merasa melakukan kesalahan sekecil apapun di negeri paduka negeri kami sedang mengalami gangguan para penjahat dari negeri kegelapan dan semua rakyat kami ketakutan Sama-sama dengan mata kepala anda sendiri pada dunia. Itu adalah ilusi yang sangat jauh. Dan kami cukup kenal dengan kejahatan. Karena kejahatan itu sehingga gabung negeri kami. Mereka berasal dari negeri yang tidak jauh dari negeri kami. Menurut Patih. Kami menahan kalian, karena takut rakyat akan menuduh kalian yang telah melakukan kejahatan itu. Kami tidak kenal ilmu jahat seperti itu. Kedatangan kami dari negeri Gujarat untuk membuntuti seorang murid raja sihir bernama Bahadur. Yang menurut Syekh al Yudin Khan Guru kami, mereka akan selalu membuat kekacauan dimanapun mereka berada. Dan bahkan mungkin, madu sendiri akan datang membantu muridnya apabila mereka mendapatkan perlawanan. apa tujuan akhir mereka membuat kekacauan di Dimanapun mereka berada, akan selalu mengajak seluruh rakyat yang sudah digacokkan untuk memuja dedemit, siluman. Dan menjauhi semua ajaran kebaikan Bagaimana pendapatmu kan Untuk sementara penjelasan mereka Bisa saya percaya dengan pragu. Kalian bisa saya bebaskan Kalian akan mendapat penghargaan Kalau kalian bersedia membantu kami Menghancurkan kekuatan sihir murid itu Itu memang tugas yang kami uban dari Syekh Al-Yudin Kan pada. Ia pasti bersekutu dengan Dutan ini, Untuk memuduh saya Makhluk-makhluk yang dia bawa juga sangat sakti di depan Darah yang mengerakkan usapetan pedang katu Anda Berubah menjadi makhluk yang sama Ya, benar, Bistri Hanya pedang bulan dan salim yang mampu membunuh siluman-siluman itu Ia pasti akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Uh, Paduka yang saya takutkan kalau gurunya datang kemari. Menurut perkiraan, apa kami tidak mampu melawannya? Yang jelas kehebatan ilmu sihirnya melebihi muridnya yang tadi Paduka. Dia pernah menghilangkan sebuah negara di tanah Hindustan sebelah timur. Sampai akhirnya, raja negeri itu mampu mengembalikan negaranya. No, no, no, no. Aku sudah dikuasai hawa nafsu memiliki itu. Saya harus membalas kematian kakak dan anak kita garuh paruh Dendam akan membuat jiwa rakyat mudah dan Tapi bukankah perguruan kita memang mengusungi kejahatan? Bukankah tewasnya kakak sendiri? Dan Galuh adalah akibat kejahatan yang tidak bisa diampuni. Durgandini harus menerima hukuman setimpal kakak. Oh, itu. Kenapa kamu mempelajari ilmu Pancasona? Ilmu kebal yang akhirnya menyiksa jiwa musim sekitar. Istriku. Memang kebanyakan orang menginginkan ilmu abadi, dari segala macam, -macam. orang terkasihnya. Tapi itu pun belum maka dia mengkaji ilmu seperti rawa rontek dan pancasila yang tidak bisa mati. Ada sang ramah yang sakti Mandraguna berkelana sepanjang zaman hanya untuk mencari orang yang bisa menjulunginya karena dia sudah bersih. untuk bisa mengundurkan diri dan muridnya yang mewasai ajaran agak tanpa ilmu pada solat sudah lama saya tewas kakak pulanglah ke Sugali istriku murid-muridku seperti ayam kehilangan ini sangat berbahaya pada pokankan rakyatmu kalau tidak dipimpin oleh Orang yang memiliki sikap arah dan hujan Dan itu ada pada di ulang langsung Kota ini semakin ramai kata Artinya keamanan kota ini cukup baik Sebab para saudagar selalu mencari daerah yang aman Aman dari peperangan, aman dari gangguan penjahat, dan juga pemeras Sudah cukup lama saya bisa dengan bopo <tik> Sejak pemberontak kiriwara Wara Kumpas, memang cukup lama ya, ya. Itu kenapa bopo Haji Santa menyuruh saya mengajakmu pulang Rate, bukan rumah itu, <Ri discussion> tapi sekarang sudah menjadi rumah potomu ya apapun namanya yang penting Bapak Haji sangat kangen padamu ayo diwara membolehkan ini untuk tidak usah bayar Dan kalau beliau sudah menyuruh seperti itu Semua orang tidak mau menerima bayaran ini. Betul Nini, tidak usah Saya sudah dibayar oleh rakyat muda Rakyat muda? Ya, yang dipayungi itu putra rakyat ketapati Yang menguasai pasar dari putra raja Kalingapur Oh Ini, ini. Beliau ingin berkenalan dengan ini. Hmm. Oh, jadi itu sebabnya dia menyuap saya dengan semangkok dawet. Hmm. Saya majikan kalian itu belum kenal watak saya. Saya hmm. tidak silau dengan pemilaunya payung pencegahan dan pakaian yang dikenakannya. Maaf ya. Jangan kasar begitu nini. Kan kami juga memberitahu nini dengan sopan. Oh maaf kalau begitu. Saya juga menolak dengan sopan. Eh tunggu. <tuk> pamit kehebatan di situ Hah, Kalinggapura tidak pernah kagum dengan jago-jago sila. karena negeri ini dibangun setelah menaklukkan pendekar-pendekar Tantu. oh begitu asal kamu tahu salah seorang yang ikut berjuang melawan pemberontak Kiriwar adalah saya dan ayah kekasih saya ini Barangkali waktu pertempuran itu Kamu masih bersembunyi di ketek piungkamu <SILENCIO> Hei Sebutkan nama bapakmu -bapak! rasa paling berjasa di negeri ini. Padahal barangkali orang tuanya mengikuti kerutan melawan pemberontak kiri